Hai, kamu ingin melihat ikan tapi tidak ingin ikan yang besar-besar. Karena -besar? video ini akan membahas ikan-ikan yang tidak begitu membutuhkan banyak ruang. Pertama ada glass catfish, dia hanya memakan cacing dan plankton. Dia juga hanya mencapai 6 cm untuk ukuran maksimalnya. Lalu ada ikan cupang. Cupang ini sangat tahan banting. Dia mencapai 5 cm untuk ukuran maksimalnya dan hanya memakan pelet. Lalu ada ikan gapi. Gapi ini dia juga tahan banting. Dia men, dia hanya mencapai 3 cm untuk ukuran maksimalnya. Dia bisa makan larva selangga dan pelet. Kalau ada swelting, hotel ini agak besar. Dia mencapai 14 cm untuk ukuran maksimalnya. Makasih.